Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jadi kembali di channel saya. Inu Cahaya elektronik, nah saya ini saya mau bahas tentang dengung pada amplifier shock ke berikutnya. Oke, sini adalah atasi trafo itu pertama, ini ya? Uh, CT ke body trafo. Nah, seperti itu, dan sini ada yang tulisan apa ya? Ini nih, ini ya, ini. Nah masalah pertama jangan pasang kerumun pada strafit karena itu kalau di uh, seharusnya itu setek ke bodi itu ya enggak bikin demung ya sebenarnya so, itu pertama guys yang kedua cara memasang kipasnya seperti ini nah, memang enggak bikin demung sih tapi ya jangan sampai salah. Oke, okay. dong so, ya, yeah, saya di sini mau cerita ya. Nah, jika ada air fryer cepat panas, terus sebaiknya jangan disiram air. Nah itu yang bikin uh, ya yeah, bisa berusak pada air ya. ya. Oke, kalau tadi untuk yang travo ketika body, nah itu kalau nggak bisa coba CT travel ke kalau cobalah coba kalau bisa ya carilah sendiri saya belum ya. Saya kan ya saya kan saya baru pengalaman pertama ya Oke jadi kalau hmm, misalnya dia mau ngomong ya Oke cuman worth itu saja ya untuk pembahasan kami jadi jadi mohon maaf jika ada kesalahannya ya jadi pengalaman teman itu saja dan jangan lupa subscribe dan like dan sebagainya ya teman-teman oke jadi suara lo ke Sarah ini ya jangan nah, pilak gak apa-apa ya oke So